wadidaw wadidaw Lihat, teman-teman, di sini ada banyak sekali mainan. Widih, widih. Yuk, kita ambil satu persatu, teman-teman. Wow, lihat, teman-teman, di sini ada Thanos. Wow, mantul sekali ya, teman-teman. Thanosnya ini cibi-cibi. Yuk, kita simpan dulu ke kotak ajaib. Wow, mantul. Widih, widih. Lihat, teman-teman, di sini ada. Wow, di sini ada topeng Bima. Widih, keren sekali ya, teman-teman! Topeng Bima ini berwarna biru. Yuk, kita simpan! Wow, lihat, teman-teman, di sini ada topeng Power Rangers. Widih, widih, mantul sekali ya, teman-teman! Topeng Power Rangers-nya ini berwarna biru, kita simpan ke kotak ajaib. Wah, wah wah lihat teman-teman di sini ada wah di sini ada tangan Thanos teman-teman. Widih mantul sekali ya teman-teman di sini ada permatanya berwarna kuning, merah, biru dan ungu. Wah mantul sekali teman-teman. Kita simpan. Widih widih lihat teman-teman di sini ada. Tameng Kapten Amerika. Wih, wih, wih, mantul sekali ya teman-teman. Topeng eh topeng. Tameng teman-teman. Ini tameng Kapten Amerika ada bintangnya ya. Mantul sekali. Kita simpan. Wiwiwi di sini ada. Wow, di sini ada mainan Iron Man teman-teman. Widih, di sini, Iron nya ada tiga, ya teman-teman: berwarna merah, hitam, dan biru. widi widih mantul, mantap betul! Kita simpan ke kotak ajaib. widih widi lihat, teman-teman, di sini ada mainan Tors. Wow, mantul sekali, ya teman-teman! Dia sedang membawa palu, dia sedang marah, teman-teman. Kita simpan widih widi di sini ada Iron Man MK1, teman-teman. Wow, mantul sekali ya, teman-teman. Di sini berwarna abu-abu. Kita simpan. Wow, lihat teman-teman, di sini ada Hulkbuster. widih mantul sekali ya Hulkbuster-nya ini berwarna merah, teman-teman. Kita simpan Wah, wow, lihat teman-teman. Di sini ada Black Panther. Frog, What did you do that for? We are on the same team. Widih mantul sekali ya, teman-teman Black Panther-nya ini, si manusia kucing hitam. Oh, no. Wow, mantul sekali. Widih-widih, lihat teman-teman. Di sini ada mainan cibi-cibi Ini adalah The Flash. Wow, lucu sekali ya, teman-teman. The plus ini dia sedang berlari, teman-teman. The plus ini si pelari cepat berwarna merah, mantul, Widi widih Di sini ada mainan cibi-cibi lagi, teman-teman. Ini adalah Loki, Surrender. Wow, lucu sekali ya, teman-teman. Loki ini ada tanduknya berwarna kuning emas, ada sayapnya juga berwarna hijau. Wah, mantul sekali, teman-teman. Widi widih lihat teman-teman. Di sini ada anmen Man. I'm Scott. Wow, mantul sekali anmen ini. Si manusia semut, ya, teman-teman, dia bisa membesar dan juga bisa mengecil. Mantul nih, di sini ada Kapten Amerika, teman-teman. Wow, Kapten Amerikanya sedang membawa tameng, ya, teman-teman. Di sini tamengnya. Seperti ini ya teman-teman. Nih lihat sama seperti ini ya teman-teman. Tamengnya wah wow, mantul sekali. Kita simpan. Wah wah wah. Lihat teman-teman di sini ada penom. Wow lihat teman-teman giginya tajam sekali penom ini. Matanya sangat besar ya, seram sekali. Lihat, wih mantul sekali teman-teman. Widih-widih di sini ada si rubah roket. Like, how much is this hurt? Wow mantul sekali ya teman-teman. Si Roket ini dia temannya si Groot teman-teman. Wah, wow, mantul sekali. Wow, di sini ada. Wow, di sini ada Hulk oh, Widi Widih, lucu sekali ya teman-teman. Hulknya ini si Cibi Cibi kita simpan. Wah wow, wah wow, wah, wow. di sini ada Deadpool. Story is Deadpool. Wow lucu sekali ya teman-teman. Deadpool ini dia sedang membawa pedang dua pedang ya. Kepalanya bisa geleng-geleng. Mantul. Widi-widi di sini ada. Wah di sini ada topeng Ultraman. Wow mantul sekali ya teman-teman. Topeng Ultramannya ini tanduknya ada dua. Kita simpan. Widi-widi di sini ada. Topeng Optimus Prime wow mantul sekali ya, teman-teman. Topengnya ini berwarna merah, kita simpan. widih di sini ada Wonder Woman, teman-teman. Widih, cantik sekali ya, teman-teman. Wonder Woman ini si superhero wanita cantik sekali teman-teman ya, cantik dan besar sekali Widi widih di sini ada wah di sini ada Aquaman teman-teman oh mantul sekali ya teman-teman dia sisiknya berwarna kuning emas tangan dan kakinya berwarna hijau mantul kita simpan Widi widih di sini ada Topeng Kapten Amerika teman-teman. Wow, mantul sekali ya di di ada huruf A-nya, mantul sekali. Wow, di sini ada topeng Batman. Wow, mantul sekali ya teman-teman topeng Batman ini si manusia kelelawar kita simpan. widih Widi, di sini ada. Topeng Squid Game teman-teman. Hello guys. Wow, mantul sekali. Wow, lihat teman-teman di sini ada topeng Hulk. Super Hulk Friend. I'm okay. Sorry. Wow, mantul sekali ya teman-teman topeng Hulk ini sangat berkilau hijaunya, mantul sekali. Di di sini ada topeng Thanos. Mantul sekali ya teman-teman, topeng Thanos ini mantul sekali. Wah wah wah, di sini ada topeng Bumblebee. Widih mantul sekali, teman-teman Bumblebee ini berwarna kuning. Kita simpan. Widih widih, di sini yang terakhir. Wow, di sini ada topeng Thor, teman-teman. Wow, di sini torsnya si gladiator ya teman-teman di sini ada sayapnya juga topengnya Wah mantul sekali teman-teman wadidaw, wadidaw. lihat teman-teman di sini kotak ajaibnya sudah penuh Terima kasih guys sudah menonton video ini waktunya sekarang kita bawa pulang.